timnya mas Bilal bosku, mas Bilal sekarang yang dapat pilihan mas Bilal oke okay, bosku oke okay, siap bos bos bawang ya, bos bawang. Nah ini yang pakai tiru, oh tiru kan iya. pecel lele yang dilakukan iya, di ini ya. Oke, okay. kalau nggak ada kayak gitu ya repot, repot. pak. Kaya ah, iya. respon masyarakat sekitar gimana adanya anak muda yang? Oh, responnya menerima baik iya demi keselamatan ini pak. nah cara memintanya itu sih. sak serilannya. iya saya ikhlasnya. kalau yang ngasih kalau iya. asik, nggak ngasih nggak apa-apa. Ya? praktis berarti okay. suka relasi ya okay. pak. bapak udah lama jualan di lokasi sini pak. ini khusus untuk harus mudik saja pak. Oh, jadi pedagang musiman. musiman di sini terus. sampai kapan rencana? sana, dan sana malam takbir. malam takbir iya. setelah malam takbir. ntar pindah harus balik. Oh, Eh, terima kasih semoga okay. jualannya laris manis i, laris manis dan berkala Oke okay. jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper. subscribe channel Fajar Dupen Sehat, Assalamualaikum bosku, sore hari ini bosku kita lagi ada di lokasi Jalan Pantura Tepatnya di desa Panggang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon Lagi melihat uh, kondisi arus mudik bosku Soalnya jalur pantura sepanjang desa Panggang Sari, kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, itu ditutup total, bosku. Jadi aktivitas warga lokal yang uh, hilir mudik uh, sangat uh, jauh untuk memutar baliknya, bosku. Jadi kita uh, sore hari ini lagi melihat uh, anak muda yang membantu jasa penyeberangan buat masyarakat setempat, Bosku. Soalnya harus mudik sudah mulai ramai, Bosku. Kalau nggak dibantu oleh warga setempat atau anak muda setempat untuk menyeberangkan sangat susah dan sangat berbahaya, Bosku, karena kendaraan sangat kencang sekali. Oke, Bosku, kita lihat aja seperti apa. Nah, di sana Bosku, di sana. Saudara-saudara eh, kita yang lagi membantu eh, menyeberangkan pengguna jalan Bosku. Soalnya sekarang ini eh, arus di jalur Pantura semakin lumayan padat Bosku. Walaupun belum signifikan tapi lumayan parah. Kalau nggak ada saudara kita yang uh, menyeberangkan pengguna jalan uh, sangat berbahaya bosku. Nah itu bosku caranya seperti itu. Satu tim ada enam orang bosku. Satu tim ada enam orang. Ada yang menyetop sebelah barat Jalan Pantura, ada yang mengatur menyeberangkan warga setempat nah itu bosku lihat sendiri bosku ya oke nanti kita tanya-tanya perihal -tanya penghasilan saudara-saudara kita yang uh, menyeberangkan pengguna jalan di jalur pantura ini bosku soalnya uh, jalur pantura ini bosku sudah ditutup bosku nggak ada tempat penyeberangan dari posisi saya berdiri sampai ke ujung Penyeberangan sebelah timur itu jaraknya satu kilometer lebih bosku jadi jauh, jadi sangat menyusahkan buat warga setempat yang mau beraktivitas maka adanya jasa penyeberangan, menyeberangkan orang itu sangat bermanfaat, mantap bosku, sangat membantu lah intinya. latar luar Jawa ada bosku karena saat ini lagi mudik bosku walaupun masih satu minggu lebarannya tapi kendaraan sudah mulai padat bosku. jam sekali, satu tim eh, jumlahnya enam orang atau lebih, pokoknya jadi kan dengan eh, kondisi atau keadaan lah. ya yeah, gilirannya berang jam berapa satu jam sekali. satu jam sekali satu yeah. tim berapa orang? lima orang. lima orang. paling banyak enam orang. sampai kapan nih ya rencana ke? sampai besok malam. sampai maksudnya sampai sore atau sampai malam? sampai malam, malam. Ya? sampai jam 10 Ya, tapi malam, ya bergilir satu oh, tim itu satu jam. Kalau malam penerangannya gimana? mana malam? Ya pakai lampu lah, biar penerang pakai lampu lampu yang itu buat parkir yang nyala-nyala itu, itu. Enggak berbahaya, enggak berbahaya. Berbahaya? Ya memang berbahaya tapi kan. Tapi aman. Tapi keselamatan udah sama. Oke. Ya, Nah, ini yang pakai Ini oh, saya ilmu. juragan pecelele Oh juragan iya, pecelele yang iya, jualan pak, di lokasi murahan. gini ya okay. Ini adanya kayak gini gimana? Senang pak, karena kak ini satu tahun sekali Dua tahun terpandemi di Sekarang adanya harus mudik, kita bagi-bagi rejeki ya. ah, iya. Respon masyarakat sekitar gimana? Adanya anak muda yang... Oh, responnya menerima apa? baik Iya depan keselamatan ini, Pak. Nah, cara memintanya itu... saya oh, seikhlasnya. Iya, saya ikhlasnya. Kalau yang ngasih, kalau nggak iya. ngasih nggak apa-apa. Ini gratis, gratis. Suka relasi ya, Pak. Bapak udah lama jualan di lokasi sini, Pak. Ini khusus untuk harus mudik saja, oh, Pak. Jadi, pada musiman. Musiman di sini terus. Sampai kapan rencana? Rencana malam takbir. Malam takbir. Iya. Setelah malam takbir, ntar pindah arus balik. Oh, pindah panik, arus balik, gitu, ya. ya. Terima kasih okay, semoga okay. jualannya laris manis, si laris manis dan berkalah. Okay. Tadi hasilnya dapat bagiannya berapa? Lima puluh ribu jam. Satu jam lumayan. Uh, uh, uh. Rencananya buat apa? Rencananya buat makan. Enggak, Karena nggak ada. Karena Bulan-bulan ini kan nggak ada kerjaan, lebih baik daripada saya mencur lebih baik kita bekerja parkir Supaya menolong masyarakat yang menyeberang daripada berbahaya kan lebih baik kita membantulah Membantu masyarakat menyeberang, kan lumayan daripada kita mengangkur Kan suka mending kita parkirlah Ada pemasukan ya? Atau pemasukan ya. Tadi kita sudah melihat, bosku sudah melihat teman-teman kita yang membantu masyarakat sekitar bosku yang menyeberang jalan bosku kalau nggak ada teman-teman kita yang menyeberangkan jalan masyarakat uh, lokal itu sangat susah untuk menyeberang jalan soalnya aktivitas masyarakat sini uh, berkendara bosku jadi ketika mau berangkat dan pulang harus menyeberang jalan bosku jadi kita sampai di sini bosku oke okay, yang belum subscribe bosku silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton video sampai selesai karena waktunya sudah sore bosku nah itu bosku di belakang saya bosku masih banyak orang yang menyebrang bosku padahal tadi sudah diganti timnya tuh tadi tim rombongan saya nah ini tim yang berikutnya rombongan uh, bilal timnya bilal satu tim enam orang bosku oke okay, bosku ikuti terus video yang saya tayangkan jangan lupa yang belum subscribe bosku Silahkan subscribe, yang sudah subscribe, tonton video selesai. Baik, kita mau pulang, bos.